Bagan P13 Bang Bangkopa ya, lumayan sih persegi kotak ya. Rumpon rumpon Ya bosku, jangan lupa like, comment, subscribe nya bosku. Satu subscribe adalah berarti buat channel saya bosku. Terima kasih bosku.